Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberitahukan kepada seluruh pedagang pasar negeri baru Bahwa pasarannya dimajukan hari Sabtu. Sekali lagi diberitahukan kepada seluruh pedagang pasar negeri baru Bahwa pacarannya hari Sabtu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Siwang 4, jelang -jalan Lebaran itu ada guys. Sudah dua jam ibu. Bapak bapak bapak banyak Bapak bapak bapak karena hm? apa? ini Pakai. Ah, ya. hmm, pakai. Masuk. Pulang kan? kan masih, si masih banyak juga. Titipan si masih banyak juga. Rumah ada aja. Merah <tuh> biru malah. Oke, <laughs> jangan Yeah, I think that's <laughs> Guys. yang nama siapa Thank mm -hmm. you.